Di kabar pertama persahabat kita awali dengan kabar spesial dari Bang Yang mengunggah sebuah postingan foto bareng tim Leslar Entertainment yang lain Ini momen yang sudah lama persahabat ya foto lama Lagi ada Bang Lintar di situ, ada Kak Rangga masya Allah banget ya mudah-mudahan sehat dan selalu kompak untuk tim Leslar Entertainment Semoga selalu menunjukkan Leslar Entertainment itu semakin kuat kita lihat juga persahabat ya di kolom komentar, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Instagram, Al-Khalifi Bilfaki mengatakan, Bismillah, perkumpulan orang-orang yang tulus buat Leslar. Gak apa-apa, foto -apa, lama juga, yang penting makin kompak, bahagia terus, makin sukses, dan sehat-sehat. Amin ya Allah, Masya Allah. Respon yang begitu positif dari fans, untuk berkomentar di unggahan bang murid Ini keren banget ya Kemudian juga persahabat ya Kita dibikin nangis saat melihat postingan ini Para ulama kembali persahabat ya Menjabarkan soal rumah tangga Jangan sekali-kali kita kehilangan pasangan halal kita persahabat Yang sudah telah mengetahui berbagai macam kekurangan dan aib-aib kita kita selalu bangga Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora Mudah-mudahan rumah tangganya Kembali rukun dan bahagia Dan semoga Papa Bilar Menjauhkan sifat buruknya Dan untuk ke depan Menjadi pribadi yang lebih baik Amin kita lihat juga bersahabat ya, slide berikut ini Kekompakan dari fanbase Leslar Hong Kong Ini keren banget Unggahan ini diposting oleh akun maya leslar. Namun kita lihat juga kalimat caption panjang yang dituliskan Ketulusanmu akan terlihat atas izinnya Lewat cidukan video ini bi Masya Allah bi Dari dulu kamu ingin dicintaikan dan sekarang keinginanmu dicintai wanita yang Masya Allah Susah untuk ditemukan Telah tercapai Dia tetap ingin bersamamu Walau dalam posisi terendahmu pun Dia tetap ingin bersamamu Dan dia berani ambil resiko atas nama besarnya Karirnya Masya Allah Dan begitu pun kamu Kamu lebih memilih bertahan Dan tidak sakit hati dengan semua kejadian ini ya Bi Masya Allah Alhamdulillah jaga istrimu Bi sayangi dia dengan kelembutan Jangan sakiti hatinya dengan bermain hati dengan wanita lain ya Bi Karena ku yakin kamu sebenarnya setia dan itu pun tidak benar dan ku yakin salah paham Karena dari dulu cuma kata-katanya mulu fitnah jatuhnya ke kamu Astagfirullah Jaga suamimu deh, hormati dia, sayangi dia, taatilah suamimu insya Allah, langgel til janahnya, we love you, Lesti kecil Rizky Bilar, Leslar. Ini keren banget persahabat ya, begitu banyak, begitu kompak dukungan dari fanbase untuk Lesti Bilar. Di kolom komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Emma underscore Mr mengatakan, ya nangis lagi. Aku yakin, sangat percaya mereka berdua saling mencintai dengan tulus. Kalau nggak tulus, mana mungkin nyampe ke hati kami yang mencinta mereka? Mungkin Papa Bi lagi gelap mata, sedikit menjauh dari Allah. Allah rindu Papa Bi. Semoga berubah ya Papa Bi. Jaga bunda mendekat lagi pada Allah ya Lesnar Insya Allah ke depan kalian makin ditingkatkan lagi derajatnya Amin Hanya doa terbaik untuk Lesti Bilar Kemudian di disimak juga ada informasi penting untuk warga Konoha Waktu tersisa untuk voting di aplikasi video tinggal 7 hari lagi Yuk seminggu lagi Gaskan semangat untuk semuanya Dukung penuh buat Lesti kejora di ajang IDA 2022 Bismillah, borong piala penghargaan di ajang IDA Karena budaya si dikabarkan akan hadir tampil di malam puncak Acara Indonesian Dangdut World 2022 tanggal 3 November Kemudian juga di Bang Beni Muliana Sofian 18 jam yang lalu, unggahan kemarin masalah dia ya, lagi tentunya Beres-beres rumah, persahabatnya lagi ngechat, Allah banget ya, sepertinya mempersiapkan untuk rumah tangganya nih Abi ini, masya Allah. Mudah-mudahan Abi selalu diberikan kelancaran dan akad nikahnya pun lancar dan sukses, amin. Hanya doa terbaik juga untuk Abi ini, Sofian. Kemudian juga persahabat ya kita mampir ke fashionnya abang yang sudah lama banget ya, nggak intip fashionnya abang Fatih perhatikan baju yang dipakai oleh Abang L ini saat dipostingan Budala Lesi kejuara semalam ya untuk baju dibantrol seharga Rp750.000 dan perhatikan untuk sepatu ini hadiah dari papap Masya Allah banget untuk sepatu warna kuning naik persahabat ya itu dibantrol 649 ribu rupiah dan untuk warna merah juga sama harganya Masya Allah berkah barokah untuk Abang L Semoga selalu menjadi kebanggaan dan menjadi anak yang soleh Kita masih menunggu kabar terbaru hingga cidukan vitamin lainnya di sore hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti fati Update Yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik dari idola kesayangan kita Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar minum ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh